ku meski ayah menjadi orang keempat setelah ibumu, ibumu dan ibumu, namun aku rela tulang belakangku patah dan bengkok demi kamu. Ayah memang tidak pernah melahirkanmu, tapi suara ayahlah yang mengantarkan kalimat tauhid di kupingmu saat pertama kamu lahir. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena ayah harus terlihat lelah agar kamu tidak ragu berlindung dan mengandung. Ayah cuma ingin. Besar cintang, sama besar cipapur, sama besar ada